Ma, wow, bade dengan sosok-sosok yang lain yang ya. mungkin pernah mengganggu siswa-siswa situasi sini atau penasaran Ya. Kita lanjutkan. kita lanjutkan saya akan kembali karena saya masih penasaran dengan penampakan yang Kunti itu ya oh, iya, iya. karena Kunti itu sangat mengganggu sekali karena hmm. pernah juga mengganggu siswi ya semua apa yang pernah tadi dialami kan oleh siswi itu sendiri dia senang bernyanyi di kamar mandi juga maksud tujuan saksi yang salah dianggo dan juga yang senang berizin di tempat ini mengganggu siapa jadi yang sudah dirasakan oleh faisal adalah seorang nenek nenek jadi akan saya saya akan mediasi nenek nenek yang selalu berada di sini untuk bisa berkomunikasi dengan kita semuanya, maksud dan tujuan beliau mengganggu dan tidak senang betah di tempat ini. Baik, kita mulai. Nah, saya Ma orang tapi panjang mah lu panjang panjang Oh, ngeralik apa Mak? Bisa ngeralik, calik-calik lah. Gak bisa emang begitu. Gitu. calik, Mak, Teh. calik. Gue sampai... Teman-teman, diut-mah, diut-mah, diut-mah, diut. Halim, Pak, pernah. Halim, kena, diut ganggu, di dia? Terang siap lu lompangan, untuk melalang kulilingkan gitu, lalu bu, Putang, budak pulang wow. wow. ke budak di dia budak ganggu siswa orang tahun ah? kak orang emang tuh sabar di dia teh tahun tahun sepuluh tahun ayah sepuluh tahun ayah ah? tahun ayah, itu hanya rekene lima tahunnya mak sembilan delapan delapan satu satu lima ah, ah tengliar ah asal ma dimana, ma? Harimah di mana mak hari mak di mana asal hanya ini ini ini anu ngirim ke dia lain hari mak nama dati isil dia teh anu ngirim ke dia ke dia jadi dia oh, ya, ya, ya, ya, abah Si abah, jauh jauh si abah di deh oh, deh oh. deh oh, Si abah, nah Abah anak mana? Di mana, aku mana? nge-mari Di mana, di da-gur, da ngadat Dengan ga ada, dia rusak, kita Pulang, rusak, babi Terus di mana, di ya. maka diajarkan sugan eh Kantongnya rancak oleh, antepnya rusak Ini, bakur, mana, mana, 8 tahun terus ya. selama. tahun. jauh di ditu mun jauh, jauh. di orang Cina. Emak, uh, ayah, dan bumi, nama orang gentos, orang pindah, jadi gak kelilingan kelilingan, di nunggu nahan. Tapi, saudara-saudara, mana? Jadi, untuk anak kita eh. mau budak siswa, Mak. Budak ah, siswa, Masaraku, Masaraku. Masaraku, Masaraku. budak Masaraku. Masaraku, Masaraku. Masaraku, Masaraku. Masaraku, Masaraku. Masaraku, Masaraku. Masaraku, Masaraku. Masaraku, Masaraku. budak Masaraku. Masaraku, Masaraku. Masaraku, Masaraku. Masaraku, Masaraku. Masaraku, ngaran bedakasa, teh ngaran emak sana balik danya mana, Banten orang orang merenahkan, apa tibah orang merenahkannya, merenahkan teh gitu suku nagenya, ya. Atau yang jam anak aing teh mun teh eueuh di dieu mah ieu mahasiswa-mahasiswi ieu mah mahasiswa-siswi teh mun di asuh da <tuk> kurang nya temenang di asuh nya enak nya pindah nya nya mengaganggu urang teh tiap motelan wae urang capek bu petalwe nya ameh nya pindah nya urang teh di merenakeun Atau teu ngaganggu banteun ya? namanya eh, maya hmm. Hmm. ini sih apa? itu kan wabawahan kau ya ngaprakulah baju lemai budak enggak tundung jadi anak mandi di acara ini <guluh> maya marah kita ini nyonya may, mau ngeganggu deh anaknya? ya mau ngeganggu deh ayah nyokat budak itu itu mana namanya? ayah maya. Kena... Eh, kena... Oh, ayah sudah eh kenai ya baru datang terserah awal ya, ya enteng, enteng ya. Nyai Maya. Nang udah tua ya, emang nemu kau lihat. Nenek. yuk. <tuk> <tuk> uh, Bu sosok yang barusan itu ya seperti nenek-nenek begitu ya? Iya. Kemudian kakinya ada ya. kayak kayak kesakitan gitu ya. Sebenarnya sosok seperti apa itu, Bunda? itu sosok yang barusan dimediasikan itu yang mau disana segitu itu sosok nenek yang sudah lama sekali karena beliau itu dulu pernah tinggal di sini oh gitu ya pernah tinggal di sini pernah apa intinya dia pernah menempatkan tempat ini mungkin dia juga memang uh, sudah menjadi penguasa di sini oh gitu. ya dan nenek itu memang kenapa dia tadi pegang kaki seperti itu memang kakinya yang sebelah kanan itu uh, apa terjepit tadinya dia tadinya kejepit sehingga uh, uh, apa uh, itu bengkok seperti itu, oh, seperti itu. Hmm. jadi kakinya seperti ya. itu, tidak bisa ya. gitu ya. Dan rambutnya sangat putih sekali lebat. Oh, gitu ya. ya, rambutnya putih semua, panjangnya juga udah sampai lepas kaki itu ya. Dan juga matanya memang kosong, matanya itu putih semua. Putih. Ya. Mungkin itu adalah sosok yang sering dilihat oleh warga ya. sekitar sini, ya. karena suka ada cerita dari warga ada sosok nenek-nenek yang putih. Ya. dan jalan seperti itu ya, beliau memang mengelilingi tempat ini oh, gitu. dan beliau memang ya mungkin tadi kita melihat ada kelucuan juga ya gitu kan ya begitu ya. Ya. jadi memang dia itu mencari anak dan memang selalu mengganggu siswa dan siswi juga warga-warga oh, di ya. sini gitu memang dia sangat mengganggu